Pengabdian diri saya akan perusahaan ini sudah genap 30 tahun lamanya. Pemanggilan ke ruang kantor ini jarang terjadi selama saya bekerja Mungkin bisa dihitung juga Namun ada sebuah perasaan yang di hati saya saat masuk ke ruang ini Mungkin ini akan menjadi terakhir kalinya Ya, usia saya kini sudah tidak semuda dulu lagi Sebagian karyawan, seusia usia saya kini sudah jarang berunculan digantikan oleh mereka yang berbeda, sudah menghabiskan separuh usia saya di perusahaan ini. Inilah saat yang saya untuk melepaskan proses saya di perusahaan. Ini. Dua buah surat diberikan, tertanda surat, mesin memicu jalan pensiun. ini. Kita dari masa kedoyaan. Uang sebanyak ini untuk bertahan hidup di sisa hidup saya. Ini mungkin hanya cukup untuk pertahankan hidup saya dan keluarga selama satu atau paling lama dua tahun. Namun, teringat saya pada sempatan kerja yang saya kumpulkan selama masa kerja tersebut. Saya pun mulai berpikir untuk menjadikan hobi saya yang sudah saya lakukan sejak saya masih muda yaitu memasak menjadi sebuah peladang penghasilan baru saya dan artinya untuk membuka harapan kerja baru bagi orang lain juga Maka tanpa ragu saya bangun rumah makan padang dengan uang simpanan yang saya kumpulkan selama saya bekerja tersebut Ternyata. Hal tersebut membuktikan bahwa usia tua menjadi kalangan dia untuk membangun bisnis tetap produktif di hari tua.